Jadi, ya, 21, 50, kurang 6, 27, 35, 5 lagi, 69, 11, kurang 6, jadi 200. 200 empat belas kali lima. Jadi yang betul adalah.